Hasil pertandingan Real Madrid Update Real Madrid telah merangkum hasil pertandingan Real Madrid versus Shakhtar dan berikut hasil pertandingannya. Madrid disebut beruntung juara Liga Champions, ini respon Ancelotti. Ancelotti memimpin Los Blancos menjadi kampiun Liga Champions untuk ke-14 kalinya pada 2021-2022. Dalam perjalanannya ke tangga juara, Madrid menciptakan sederet comeback di fase gugur melawan Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Manchester City. Di kesempatan lain, pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengatakan Liga Champions lebih sulit dimenangi dibandingkan La Liga karena lebih sulit dan tidak adil. Soalnya menurut dia, tim terbaik tidak selalu menjadi juara. Ancelotti merupakan pelatih tersukses di Liga Champions dengan empat medali juara. Pelatih Real Madrid itu menegaskan timnya adalah juara yang pantas karena unggul dalam mentalitas serta detail-detail kecil yang selalu menentukan di kompetisi itu. Saya sih selalu ingin memenangi Liga Champions. Liga itu sangat penting, tapi Liga Champions itu kompetisi yang paling penting. Keduanya beda, satu terdiri atas 38 pertandingan dan lainnya jauh lebih sedikit. Kadang-kadang duelnya sepanjang 180 menit, itulah di mana detail-detail kecil penting, sebut Ancelotti. Ini bukan beruntung atau tidak beruntung, kadang-kadang membicarakan tentang keberuntungan justru menyembunyikan masalah yang Anda punya dan kepantasan dari rival. Jika saya bilang bahwa kami kurang beruntung melawan Osasuna seri satu sama, itu berarti saya menyembunyikan masalah yang kami punya dengan bola dan penampilan bagus dari rival. Di Liga Champions, Anda harus melakukan segalanya dengan baik. Saya kira tim terbaiklah yang memenangi Liga Champions. Saya pikir sejarah dan tradisi klub ini memainkan peran dalam cara kami bermain. Ini bukan beruntung atau tidak beruntung yang membuat tim ini memiliki sukses sedemikian besar di kompetisi ini. Terang Encelotti Jelang El Clasico, Pilar Real Madrid Simbirsev dan Barcelona. Pilar Real Madrid Dani Carvajal buka suara jelang laga El Clasico antara melawan Barcelona tengah bulan ini. Dia bicara soal Barcelona dan Xavi Hernandez. Laga El Clasico merupakan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu bagi kedua penggemar maupun penggemar sepak bola secara kasual. Baru-baru ini, manajer Barcelona, Xavi Hernandez, mengklaim jika tim terbaik tak selalu menang di ajang Liga Champions. Ia merasa kompetisi ini terasa agak kurang adil. Ungkapan Xavi mengacu pada kekalahan Barca 2-0 atas Bayern Munich di hari kedua Liga Champions beberapa waktu lalu. Barca memang mendominasi pertandingan, namun pada akhirnya mereka keok dari Roten. Hal tersebut membuat Carvajal buka suara soal komentar Xavi. Ia merasa kompetitornya itu harus belajar menerima hasil. Sepak bola adalah tentang hasil. Siapa yang mencetak gol lebih banyak pemenangnya? Ketika Anda menang 5 Liga Champions dalam 9 tahun terakhir, tak hadir dari sana. Tulis lama sport. Saya menemukan hal unik hanya karena Real Madrid menang Liga Champions dan tim lain tak memenangkannya. Opini orang-orang menjadi subjektivitas. Kami selalu menjadi tim terbaik di antara empat tim besar lain yang difavoritkan menjadi juara. Real Madrid selalu menjadi juara, tutupnya.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 Ada peluang untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih stabil, namun secara harapan itu redup kembali. Soal harapan itu, Hazard tidak salah sama sekali. Wajar harapannya membuncah karena diminta manajer Carlo Ancelotti untuk menggantikan Benzema yang cedera saat pertandingan baru berjalan 30 menit. Hanya saja performanya itu tidak bertahan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Pemain berusia 31 tahun itu gagal menyarankan gol lagi dan justru kalah oleh pemain lain di bangku cadangan untuk menggantikan Benzema. Encelotti mengklaim bahwa kondisi yang dialami Hazard itu sudah dikomunikasikan. Hazard jadi tidak perlu penasaran alasan dibalik keputusan pelatih tetap mencadangkannya setelah performa yang apik. Tidak hanya Hazard, dan Carlo juga mengajak bicara seluruh pemain Madrid, tujuannya untuk memastikan soal posisi dan status setiap pemain di dalam squad. Saat ini sudah sangat jelas bahwa setiap pemain mengetahui situasinya. Saya telah menjelaskan kepada mereka atas apa yang sedang terjadi, ujarnya dilansir dari FotMob. Sementara itu Ancelotti mengakui bahwa Hazard tidak datang kepadanya saat menit bermainnya hilang lagi. Namun hal yang gini diakininya bahwa sang pemain sabar menanti gilirannya untuk bermain.